Hello dan assalamualaikum bersama saya Safuan dan hari ini kita kembali semula Dalam Agent Ali Reaction Safriat -React, episod yang ke-12 kita dah nak sampai ke finale satu lagi episod ini adalah episod 12 season 1 episod 12 tanpa kuasa jom kita teruskan cerita ni Episod lepas aku minta maaf Rizwan aku ingat kau jahat maafkan aku Tapi boleh jadi ke helmet tu ya? Yeah. Uh, udah turun padang ya. Yeah. Tak dia tak boleh relate ke pasal mind control? Ke? Okay. Oh my god. Mission sebelum ni. Apa benda siap General Rama? Kau tak analisis ke mission sebelum ni? Yang Aaron tu boleh buat mind control punya Helmet. kas boleh nak pisahkan hq oh oo Tapi nanti Iris dapatkan tangan yang salah lah uh. Dia masuk dah eh uh, Uuuu dah masuk dah Dia betul-betul nak ali ni Disable Wah dia guna perisai Banku? Dia orang bukan nak protect Ali, dia orang nak protect Iris kan Sebab benda tu memang penting gila Oh ni laluan ke bangka Ejerizwan Satu lawan tiga aja Rizwan Kecemasan kan ha. Titanium Wuuuh Oh si ada guard lagi, oh robot lagi. Ya first time kita nampak ay eh, apa defensive robot yang tu kan? Eh? Ya high tier dia. Hah. Masalahnya Uncle Bakar masih lagi dalam penjara kan Oh Uno pun datang juga Haa ah, yelah kan Semua turun Oh ni tadi Haa ah, armor robot yang baru Ok robot ni settle senang Macam dengan robot besar ni Slow lah pula kan Oh boleh tahan Pasti oh. robot juga kan Macam tu je Kau tengok betapa kuatnya Trace Oh banyak lagi robot ni Paling last lah. Eh? Oh, Okeylah robot ni sama dengan robot tu. Robot yang tadi tu. Microphone. Dia nak bagitahu satu cyber rakyat. Oh asing. Interrupt. Dapat kita tak signal tu? Harap-harap dapatlah. Wey Satu lawan tiga wey Lawan empat sebenarnya Dia pulang balik Soundtrack sedap Woo! Oh, Sebelah tangannya boleh pakai Oh, kena kontrol dengan uno. Nampak macam mirror kan? Aku sini tak nak cakap teori aku. Aku rasa kau tahu siapa. Tapi aku takut salah pula. <laughs> uh! Dua-dua tangkas weh. Woi, dia elok macam tu je weh. Oh, simple. Ya. Dia punya kulur, dia hilang. -hilang. Woi. Sama eh, mirror move eh, lebih kurang. Ya aku rasa kan. Aku bagi je lah teori aku. Aku rasa dia ni mentor dia. Tak mati kot waktu kat power plant tu. Sebab tu mission semua related dengan power plant tu kan. So macam mana dia boleh tahu pasal Azurium apa semua kan. Tapi kenapa dia nak balas dendam? Kenapa dia tak berhati ke apa? Oh dapat kena. Haa. Huh. Gak, gak, gak. Kau kan belajar. Yup. Woo! Mentor dia. Jin. Ya. Yeah. Bekas. Yup. The Battle of Evizyo Evizyo user Zie apa kau guru lawan anak buruk Oh cuma sampai sini ke Oh cuma boleh hantar apa maklumat Oh dia nak bebaskan Bakar Tapi macam mana? Tak, tak. Ok, mana power ni? Power ni sambung ke mana? Security. Oh maybe dia marah pasal tu kan Protokol tu Protokol gegas Oh lain ke cerita dia? Tak ada letupan Hah? Itu itu daripada perspektif je lah Kalau dilawan pun dikalah kalah ni sebab empat orang kan Lima orang Kenapa? Override mode hmm. Aku akan gunakan iris untuk mengambil alih mainframe mata Hapuskan ketua-ketua teras dan semua pengikut setia mereka. Ya sama jahat juga dia nak kontrol ni lah mata. Ya pakai over emotion lagi scam dua plan dia. U Ada idea ke doktor? Tapi kalau dia hmm, kalau seperti tu feel asingkan iris dia mati kan? Sebab Sebab so, dia sing dengan Brin eh Ni je lah key sekarang ni Override mod Ya Ali, let's go. Macam mana dia nak activate, tak boleh paksa. Eh. Dia kena brainwave, dia kena max. Ah, supaya dia adrenaline dia kan so dia boleh override mode dia robot tu join dia sekali tapi kita kena ingatkan sini eh power consumption haram Ali boleh bertahan lah tak kisah 5 minit ke 10 minit Kenapa? Oh jam Kenapa? What the heck? Maaf Ali Saya sebenarnya tak nak buat begini Wah ha? Tapi sebab kamu dekit What the heck? Why? Oh my god Banyaknya orang dalam. Scarlet Oh, daripada awal lah. Dia juga yang lepaskan lipas tu. Siapa sangka kan macam mana dia orang boleh tahu pasal override mode apa semua kan? Dia yang interrup Dia yang disable ni so dead Ali tu kan eh. pergi depan lah Boleh perangkap Whaaaaat? Banyak sangat betrayal Weh, outro jadi lain, bye. What is this? Weh, outro jadi lain, weh. Bro. Itulah dia. Episode 12. Episod yang gempak, makin lama makin gempak Alright, seperti yang aku jangka, teori aku betul lah. Mentor tu, mentor kepada Rizwan adalah Uno Lepas tu ada lagi satu rupanya orang dalam Iaitu profesor yang aku tak ingat nama dia siapa Profesor perempuan tu Skullet, aku tak tahu nama dia apa Okay, so macam mana sekarang ni? Ali solo je kat bawah tu Semua dah turun, apa instrumen yang helmet tu pun dah ada kat bawah Adakah Iris akan dipisahkan? Kita kena tunggu next episod lah untuk finale season 1. So kalau korang nak, kalau, kalau suka dengan video ni. Aku tak boleh. Aku tak boleh cakap dah. Terlalu hype. Korang boleh like. Jangan lupa subscribe juga. Kita akan jumpa untuk video last. Untuk season 1 episode last. Agent Ali. Di video akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan bye-bye. Aku suka outro dia bertukar. Serius.